Jumpa lagi dengan saya di sini, dan semoga kalian semua sehat dan banyak rezeki. Amin. Di sini, saya akan sedikit membahas tentang karburator, tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih pada kendaraan yang masih menggunakan sistem bahan bakar konvensional, yaitu dengan menggunakan karburator, pengabutan bahan bakar dilakukan oleh karburator. Fungsi karburator itu sendiri, pada sistem bahan bakar yaitu, untuk merubah bahan bakar agar mudah terbakar menjadi kabut, sehingga campuran bahan bakar dan udara akan menjadi homogen. Selain itu, karburator juga berfungsi untuk mensuplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin, atau sesuai dengan kecepatan putaran mesin. Karburator akan mensuplai bahan bakar ke dalam ruang bakar melalui intake manifold. Karburator sendiri dirancang dan dibuat dengan tingkat ketelitian yang tinggi, sehingga karburator mampu mensuplai bahan bakar sesuai dengan putaran mesin, baik dalam keadaan ideal, rendah, sedang, tinggi maupun untuk akselerasi. Karburator tersusun dari beberapa komponen, yaitu saluran masuk bensin, Ruang pelampung, float chamber, pelampung, float, ventilasi pada ruang pelampung, nozzle, pipa pengabut, venturi, dan throttle atau katup gas. Jadi, prinsip kerja dari karburator menggunakan prinsip Bernoulli. Pada saat langkah hisap, piston akan bergerak dari TMA ke TMB. Pada saat itu aliran udara yang melewati penturi akan menjadi cepat. Semakin cepat udara yang melewati penturi, maka tekanan udara dalam penturi akan turun. Atau mengalami kepakuman. Ketika kepakuman terjadi pada penturi maka bahan bakar akan terhisap ke ruang penturi melalui nozzle. Dengan demikian bahan bakar dan udara akan bercampur di dalam ruang penturi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.